La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Lokasi ada Malik. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kejadian hari ini di depan ada Malik Depan Alfamidi ada Malik Satu pohon Tertimpa mobil dan satu meninggal dunia Barusan terjadi Kira-kira ada teman yang mau bantu Anak medan tuntungan bisa merapat Belum, belum diambil mayatnya Tolong bisa segera Merapat-merapat di depan Alfa ada Malik satu korban meninggal di dalam masih. Siapa ini ya? La alah alahkuat ilah bila la ilah ilahulah Muhammad darasulullah lokasi ada Malik. Ya Allah Ya Allah, ada jadi korban angkat. <Nikimpanatchet> ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya ya Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau kasih balik itu. Kak, ini, ini. Kak, berani aku pak. Ini, Nggak biar kita biar, biar apa? Enggak, cuman, ayo, ayo. Bang, takut. Oh Tuhan anda, Anda, Anda. Ibu Teja Retna. Ibu Teja Retna. Oh, Tuhan Yesus dua orang. Ini Retna sama ini ya. Teja. Retna. Ret. Ibu Teja Retna. Dibawa. Uh... Oh, Teja Retna. Ini satu lagi? Enggak tahu, satu lagi. Kakak. Aku Dua orang. Ini enggak mau Kakak deh. olak, pelan, ini, ini, ini, awas, awas, awas, di atas bagian, di atas, bagian, di atas, jangan